buat gas kali ini gua mau ngerakit RC 110 kebetulan partnya udah datang semua enggak semuanya sih cuman bagian kaki-kaki udah datang semua terlihat paket apa aja yang sudah datang ini ada ring buat kegagalan saya menggunakan tipe yang manggung terus saya ada wah popong gardan ini keren kenapa saya bilang keren kalau aluminium atau besi campuran itu gak bakalan menguning kalau ini bener-bener full metal artian yang full besi Taktif. Terus saya ada di part yang ada datang adalah sub Saya menggunakan yang ukuran 9 cm. Terus Nah, ini yang paling besar ini. Ini adalah gardan dan r 10 menggunakan gagang kaprah oke sekarang kita rakit pertama saya akan rakit dulu ini oke okay bro sama oke okay bro sekarang ringrotnya udah jadi ringrot yang saya pilih bentuknya seperti ini oke okay. untuk batang asnya terbuat dari metal tapi bahan untuk ballrotnya terbuat dari plastik tapi plastiknya yang bagus gampang pecah untuk link steering sudah saya bikin karena memang udah ada bawaan dari gardannya sekarang kita pasang ring rodnya sebelum kita pasang kita akan buka suspensi ini suspensinya Suspensinya semua dari metal Ini okay. aksesoris ya, suspensi Kita dapat seal Untuk pengganti Apabila yang Bawahnya ada rusak, terus kita dapat pisang dan baut. Oke, kita pasang sampai ke loket, 243 Oke okay bro, sekarang uh, link road dengan suspensi sasbraker dah kepasang di gardan. Oke, okay, sekarang kita akan pasang keran ke sasis. Oke. Okay. oke okay, bro tinggal finishing saya akan pasang sobracker oke okay, bro ini hasilnya bro jadi udah Kita masuk ke saya akan uh, setting Suspensi atau breaker tapi setelah komplit karena memang bebannya belum belum full komplit partnya jadi saya belum setting dulu seperti ini Oke sekarang saya lanjut pemasangan kopel. Inilah jenis kopal yang saya pilih Yang bisa dipisah Jadi untuk pemasangan juga Lebih mudah Oke sekarang saya nampak Oke okay bro Saya tinggal nunggu Pak yang Sebagiannya Kayak anti motor ISC Dan ban uh, Tolong saya minta saran Dari kalian semua Yang bagus Saya menggunakan ISC apa merek apa Terus motornya juga Menggunakan motor apa Silahkan komen Karena saya butuh masukan yang harganya yang masuk ya harga pelajar lah harganya murah meriah tapi bagus lah tolong ya saya minta sarannya Oh ya jangan lupa di subscribe di like serta di centang loncengnya biar nggak ketinggalan untuk video berikutnya Oke terima kasih banyak bye